Apakah Anda pernah mendengar masjid dengan arsitek yang spektakuler? Dan inilah lima masjid dengan arsitektur yang spektakuler. Di urutan yang pertama ialah masjid Kolokne, Jerman, yang dirancang oleh arsitek Jerman Paul Bohang. Dengan kapasitas 1200 orang. Dan diurutannya nomor dua ialah Masjid Sultan Omer Ali Saifuddin, Brunei Darussalam. Masjid ini selesai dibangun pada tahun 1958. Dibangun oleh Sultan Brunei. di urutan yang nomor tiga ialah Masjid Shah Faisal Pakistan. Menariknya pada masjid ini tidak ada kubah dan lengkungan-lengkungan. Dan di urutan yang nomor empat ialah Masjid Zahir Malaysia. Masjid ini dibangun pada tahun 1912 dan selesai dibangun pada tahun 1915. Dan di urutan yang nomor lima ialah Masjid Terapung Jeddah. Dan menariknya, masjid ini adalah salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi. Agar tidak ketinggalan dengan berita-berita dari sini, tolong like, comment, share, dan subscribe-nya.